Berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah diserahkan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan, berikut menyusul tersangka dan barang bukti pun sudah diserahkan semuanya ke kejaksaan. Dan kejaksaan pun sudah melayangkan berkas dakwaan kepada pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga pihak pengadilan memasukkan perkara itu dalam daftar SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan. Untuk melaksanakan persidangan kasus Sambo ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ...menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan... ...untuk menjadi Ketua Tim Majelis Hakim yang menyidangkan kasus Sambo tersebut. Dengan penunjukan Wakil Ketua Pengadilan sebagai Ketua Tim ini... ...memberikan sinyal bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus... ...bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di samping itu pula, ada Komisi Kejaksaan yang menunjuk lima orang komisioner... ...dan berjanji turut mengawasi kinerja jaksa penuntut dalam kasus Sambo ini... ...Papar Barita ketua komisi kejaksaan yang dikutip dari sumber kanal YouTube Kompas TV tanggal 10 Oktober tahun 2022. Pengacara Yosua pun berharap penuh kepada jaksa penuntut untuk dapat menuntut Verdi Sambo dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP yang ancaman adalah hukuman mati. Karena Martin Lukas Simanjuntak sebagai pengacara almarhum Yosua meyakini bahwa peristiwa pembunuhan itu memang direncanakan kecuali hanya Barada Elizer yang masuk kategori pemufakatan jahat, karena atas perintah atasannya yaitu Verdi Sambo, paparnya ketika menjadi pembicara pada acara Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan oleh Kompas TV. Persidangan ini menjadi perhatian yang cukup besar, karena persidangan ini sesungguhnya adalah pertaruhan reputasi seluruh instansi penegak hukum, di mana kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkan sampai pada kuasa hukum masing-masing pihak, baik tersangka ataupun korban di mana masyarakat berharap besar kepada instansi tersebut untuk dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai dengan konstruksi hukum yang ada di negeri ini. Kami pun dari RR99 berusaha secara seimbang dalam menyajikan informasi ini karena kami hanya memberitakan dan akhirnya andalah yang memutuskan. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar sebagai bukti bahwa kita masih tetap mengawal dan menjaga NKRI secara utuh. Dan jangan lupa bantu subscribe-nya. Agar kami tetap bisa menyajikan info terupdate.